Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi bersama Global tekno ya Oke pada kesempatan ini aku dapat servisan nih Ini adalah HP Xiaomi Redmi Go ya guys <tuh> Ini sekalian ya kita bahas Untuk kasusnya kan ini HP ini ganti LCD nih guys Jadi LCD nya hancur nih Jadi ini mau kita ganti ya Ini satu pembahasan satu kasus ya cuman kita coba akan bahas dua permasalahan di sini. Jadi banyak sekali ya guys ya uh, yang mengalami kejadian yang tidak kita inginkan untuk di grup kemudian pengalaman-pengalaman pribadi yang sebelumnya hal pilih cuman berakibat fatal ya guys ya. Jadi untuk metode pelepasan HP Xiaomi Redmi Go ini kan dia kan nggak ada plastiknya kayak Oppo, Vivo dan Realme guys di sini. Jadi kalau HP lain kan ada plastik kita tarik kemudian baterai akan terangkat seperti itu ya. Jadi kebanyakan Orang ini dicongkel, guys, dari sini. Jadi, ini bahkan uh, selain merusak daripada kualitas baterai, ini berakibat bahaya juga untuk kita, ya, guys. Ya, ketika congkel, baterai bisa menyebabkan ledakan, gitu, guys. Jadi, di sini Xiaomi ini menyediakan tempelan ini, guys. Ya, jadi ini tuh sebenarnya karet, dia ini bisa kita tarik, ini, guys, sebenarnya kalau masih bagus, ya kan kalau udah lama-lama panas dia udah kering nggak bisa jadi untuk melepas baterai daripada Xiaomi caranya seperti ini nih guys ini kita lepas kita tarik seperti ini karetnya ini <tuh> jadi lemnya ini bisa kita tarik dari sini guys seperti ini ya pelan-pelan jangan sampai putus ya guys kita tarik seperti ini Iya. <tuh> ini adalah cara melepas baterai Xiaomi dengan baik aman dan benar ya guys ya jadi biar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang baterai dicongkel-congkel ataupun kecongkel kemudian baterainya bocor jadi tujuan kita mau ganti layar justru kita malah auto nombok gitu guys niatnya ganti layar malah kita kena tomboan baterai begitu jadi kalau memang masih bagus nih guys karetnya ini bisa kita tarik seperti ini guys ini kalau untuk Xiaomi Xiaomi nya udah tua guys nggak pernah bongkar dia ini kaku nih ya ya seperti ini putus hancur dia jangan kita langsung congkel minimal kita tarik dulu sedapatnya ya karet tadi itu sukur-sukur dapat semua putus itu bisa kita bisa kita angkat dengan mudah seperti itu Oke jadi kalau memang susah guys <tuh> ini kan ada thinner ya jadi untuk teknis itu rata-rata punya thinner guys cimet ampuh ya sementara sifat thinner itu kan dia kan penghancur ya untuk di versi-versi cat lem gitu kan itu dia menghancurkan gitu itu kita bantu pakai thinner seperti ini lebih mudah nih guys jadi memperkecil kemungkinan untuk baterai kecongkel gitu memperkecil kemungkinan uh, akibat buruk lah ya <laughs> Jadi selain baterainya tidak kecongkel, kita nggak nombok ya. Kemudian hasilnya juga rapi gitu guys. Kadang-kadang kalau kita congkel-congkel seperti ini, kadang-kadang berakibat fatal juga di fleksibel yang jelas. Fleksibel LCD, fleksibel cas itu kan kadang-kadang bisa kecongkel juga guys. Jika kita mula, belum hafal ya untuk seluk-beluk. Setiap tipe HP itu kan masing-masing dia ada yang kenceng, ada yang bengkok ya modelnya Untuk fleksibelnya ini Jadi kita lakukan seperti ini, pelan-pelan Kemudian kita bantu pakai thinner guys Seperti ini, kita basahin dikit ya Di ujungnya ini Kemudian kan lemnya kan dia akan luntur guys Seperti ini ya Jadi tidak melulu atau tidak kita paksa secara mutlak gitu Agak basah seperti ini nggak apa-apa Oke, okay, jadi seperti ini ya, ini agar tidak tercongkel dan kita tidak nombok. Cara melepaskan baterai di Xiaomi ya. Selagi bisa kita tarik karetnya yang tadi, kita tarik dulu. Kalau memang nggak bisa, kita bantu pakai tiner seperti ini. Oke okay, guys, sementara itu dulu ya video kita hari ini. Sederhana sih, cuman banyak juga yang kecongkel sampai bocor baterainya. Oke, okay? jangan lupa subscribe guys ya. Salam teknisi pemula, mantap jiwa mempesona.